Halo pemirsa YouTube dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat-sehat saja Amin di video kali ini kita sedikit agak berbeda dari sebelumnya karena di video ini kita akan membahas tentang Ramalan zodiak veteran peto yaitu anak dari Ruben Onsu namun sebelum menonton videonya alangkah baiknya Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar ramalan secara privasi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 veteran Petro dan dia lahir di tanggal 14 Maret 2005 yang berarti Pisces Boy seperti yang kita ketahui juga Pisces itu orangnya suka menebak persona dan ingin dinilai lebih dari orang lain veteran Petro yang berzodiak Pisces dia disukai oleh banyak orang dikarenakan aura keterampilan dan dia suka menghibur orang lain dan dalam kategori ini dia juga bisa memikat perhatian orang lain dengan keterampilan dan aura yang dipancarkannya, serta keahlian yang dimilikinya, biasanya Pisces itu sangat ingin dinilai orang, dan dia selalu suka cari perhatian kepada orang lain sehingga orang lain menilai dirinya, dan Pisces ingin dinilai lebih dari orang lain. Di kategori ini juga keterampilan disukai banyak orang, dikarenakan keahlian dan perjalanan hidupnya. Orang lain tertarik kepada dirinya dikarenakan juga keahlian yang dimilikinya Di kesehatannya di tahun 2020 ini kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa Bahkan kesehatannya akan berada di puncak 97% Fit bugar dan staminanya tidak akan terganggu Itu disebabkan dia sangat suka berolahraga dan dia juga sangat memperhatikan pola makan dan pola istirahatnya Di keuangannya di tahun 2020 ini keuangannya akan sedikit meningkat keuangannya akan menaik dan saldonya akan terus bertambah itu disebabkan juga kerja keras dan keahlian yang dimilikinya telah memikat dan menarik orang lain diprediksikan juga di tahun 2020 ini dia akan mendapatkan sesuatu dari orang tuanya yang tak ia duga-duga di karirnya di tahun 2020 ini Karirnya akan terus meningkat dan semakin meningkat. Akan ada banyak tawaran yang ia dapatkan dari luar serta dari rekan-rekannya sendiri untuk menduduki posisi yang lebih layak ataupun membuat sebuah inovasi untuk menunjang karirnya. Orang lain sangat simpati kepada dirinya sehingga mendapatkan aura dan respon positif dari orang-orang sekitar itu untuk menaiki karir yang lebih bagus. Dikrediksikan di tahun 2020 karirnya akan semakin bagus. Di asmaranya di tahun 2020, mungkin di saat seusia ini dia belum bisa paham ataupun fokus kepada yang namanya asmara Namun kita jangan salah, dia sudah memendam perasaan kepada salah satu orang Namun dia tidak berani untuk mengungkapkannya Karena usianya terlalu belia untuk menyatakan hal asmaranya kepada orang yang ia sukai secara diam-diam Dia dominan orangnya, apabila dia menyukai seseorang, dia tidak akan berani untuk mengungkapkannya Sebelum ia mendapatkan waktu yang tepat untuk mengungkapkannya, dia akan terus meneliti dan menelusuri hubungan asmara sehingga ia matang dan mengungkapkan isi hati kepada orang yang diidam-idamkannya. Di angka keberuntungan veteran Teto di tahun 2020, itu berada di angka 2, 14, 28, 36, 49, 65, dan 78. Di sifatnya di tahun 2020, sifatnya tidak memilih-milih orang untuk didekati dan dia sangat suka memperhatikan orang yang lebih rendah materi daripada dirinya. Dia sangat suka membantu orang di tahun 2020 ini dikarenakan dia merasa bahwa dulunya dia berada di posisi itu, sehingga sifatnya sangat welcome dan sangat terbuka kepada orang yang kategori ekonomi di bawah dari dia. Orangnya juga sangat suka membantu tanpa memilih dan memilah orang tersebut Biasanya, apabila dia membantu seseorang tersebut dia akan bersedih dan mengeluarkan air mata tanpa ia sadari Di karakter Betran Beto di tahun 2020 karakternya memang agak sedikit manja dan ingin selalu mendapat perhatian dari orang tua sehingga ia dikategorikan sangat dekat kepada ibundanya Karakternya juga termasuk orang yang haus akan kasih sayang yang belum sempat ia rasakan beberapa tahun belakangan ini, maka dalam kategori ini ia sangat harus akan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Di warna aura Neptu di tahun 2020, warnanya adalah warna pink dan warna putih. Di warna pink itu menandakan dia sangat butuh kasih sayang, orangnya manja dan dia sangat butuh perhatian dari orang tua. Di warna pink juga menandakan ia sangat lebih dekat kepada ibundanya daripada ayahnya dan dia juga sangat dekat kepada adiknya dia sangat suka memperhatikan apapun yang dilakukan oleh adiknya dia sangat suka memperhatikannya di warna putih menandakan ketulusan keikhlasan dan kesucian yang ia miliki akan membawa aura positif dan respon positif kepada keluarganya Aura putih juga menandakan dia sangat ikhlas dan tulus membantu orang lain baik